Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya mau comparing 3, 3 buah produk mie instan Dengan cita rasa yang sama, cita rasa khas Thailand yaitu Tom Yum uh, dimulai dari yang paling kanan saya ya ini dijual dengan harga paling murah 13 pot sekitar delapan 8000 dan yang tengah yang bentuk mangkok ini dijual dengan harga dengan range harga 20-25 pot sekitar lima 12500 lah ya tadi nah, yang paling mahal itu yang ini, ini ya ini yang kemasan paling mahal, harganya 98 sampai 100 bat, sekitar 48 sampai 50 ribu. nanti saya akan bandingkan kira-kira mana nih yang worth ini, test to price nya dari harga yang 13 ribu, yang 20 yang jangka harga yang 13 bat yang delapan atau yang 13.000 atau yang 50.000 sebelum saya compare semuanya, kita opening dulu. <SILENCIA> jadi dia punya sudah ada di depan saya jadi saya mau cobain semuanya tapi disini saya nggak akan habisin semuanya ya saya hanya akan makan sebagian aja masing-masing dari mie ini Karena kalau saya habisin semua too much calorie from me, so I will not doing that jadi saya hanya akan uh, makan aja dari masing-masing yang penting saya tahu aja rasanya seperti apa. Saya mulai dari yang saya mulai dari yang paling ini dulu ya. Saya mulai dari yang paling murah dulu ya yang 8 ya. Saya coba uh, cicipi rasa kuahnya dulu. Tajam sih rasa tomyam dapat banget ini dapat banget e, kuahnya Terus kalau yang ini yang ini tajam yang ini lebih strong jadi kalau tom jam itu kan identik dengan rasa asam yang ini asamnya lebih strong kalau yang ini sebentar ini kuahnya, jajunnya lebih kental ya wow oh maga ini baru rasa kuahnya kalau rasa kuahnya jujur yang yang yang paling enak buat saya itu yang ini ini kuahnya light, gak, gak terlalu strong, ini strong banget kalau ini strong, yang ini gak strong cuman tadi uh, yang kemasan ini, yang 50.000, yang ya, yang 50.000 ini dia bumbunya ada pisah-pisah, jadi ada cabai sendiri, ada gula sendiri, ada bumbu utama sendiri nah saya rasa, saya pikir itu adalah takaran bumbu yang direkomendasikan oleh pabrik si mie ini, jadi saya masukin semuanya biar adil dong yang ini rasanya lebih toyongnya ada, cuman toyongnya tenggelam jadi lebih lebih lebih dominan yang asamnya, asam dan asin sih jadi toyongnya agak agak begitu apa ya, begitu tersamakan dengan rasa asam dan asinnya, kalau yang ini kalau yang ini gurihnya dapat banget tapi memang jujur kalau buat saya ini yang paling enak rasa kuahnya yang paling enak yang ini. nilai nggak terlalu strong pedasnya juga pedasnya juga dapat uh, rasa rempahnya juga dapat sekarang tekstur minyak saya cobain dari ini dulu. Kalau dari tekstur mie saya gak berani banyak komen ya dari yang ini ya. Karena dengan harga segitu tekstur mie seperti ini udah udah standar saya sumami dengan harga yang Rp8.000 teksturnya seperti ini cuman rasanya mien tomnya dapat banget ini hampir sama kalau kalau saya beli tom yum di restoran biasa ya kalau saya di warung-warung makan ya di rumah-rumah makan saya pesan pemyam ini hampir-hampir mirip, hampir mendekati dengan tomahimeng itu. Kalau ini minyak lebih gepeng ya, minyak nya pipih. Ini yang mengingatkan saya kalau beli mie ayam di Indonesia seperti ini teksturnya. Ini dan ini kita dapat ini ya. kita dapat seperti udang kering gitu seperti udang kering gitu kita dapat seperti ini tepung, tepung sih gimbik aja buat mereka terus kalau ini minyak saya coba sekarang yang ini minyak lebih keras sih cenderung lebih keras jadi kalau overall untuk semuanya kalau dari tekstur, tekstur mie saya lebih cenderung yang ini yang 12.500, porsinya juga nggak jauh beda dengan yang ini hampir sama tapi kalau untuk segi rasa ini yang the best, ini yang terbaik yang 8.000, ini rasanya hampir mendekati kalau kita beli Mm, tom yang di restoran. Oke, okay, jadi itu aja kalau kalau misalkan kalian mencoba berbagai rum ini di hypermart, di Carrefour atau di Superindo atau di manapun di Indonesia. Kalau dengan harga seperti itu ya dengan test to price seperti itu saya berani yang rasanya ini terbaik. Tapi kalau kalian cari porsi, saya nyaranin yang ini. Ini porsinya lebih gede. Ya tapi kalau kalian ingin, memang ingin yang sebagai menu utama ya anak-anak kos seperti saya ya kalau pengen dapat kenyang lebih banyak itu saranin saya saranin yang ini tapi rasanya nggak terlalu dapat ini yang the best rasanya tapi kalau ini dengan tekstur kekenyalan mie yang barusan saya rasakan sebenarnya ini mampu memberikan rasa yang lebih lama dibanding mie-mie yang lagi saya sengaja nggak kasih nggak ngasih ingredient yang lain, dia ya, ini hasilnya pakai udang semayam. kalau saya kasih itu rasanya akan jadi keadil buat comparing jadi comparing itu ya sprintnya seperti ini semuanya dengan rasa yang otentiknya masing-masing itu saja uh, video comparing saya kali ini dari ketika ministan ini jadi antara yang 8000, 13000, sampai 50.000 untuk segi rasa, saya nyaranin yang ini, ini yang the best ini paling mendekati dengan cita rasa pemiam di sini kalau yang ini kalau kalian tidak mau buang-buang banyak uang, dan mau kenyang cukup lama, mending belian ini. Tapi kalau kalian dengan harga Rp50.000, it's okay lah. Dan memang pengen kenyang lebih lama, saya ini yang ini. Oke, okay, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.